Dia masak cuman banyak orang pada teriak. Di saat itu pagi, waktu itu subuh kurang 10 menit. Subuh orang oh, banyak. Anda mendengar? Dengar, gue Yang arah oh, oh. ah, oh, oh. ah, air itu, gue, gue, itu besar sekali gue, Terus. Uh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kedatangan Seorang yang Di saat tragedi Tanggul Jebol Yaitu Tanggul Jebol Situ Bintung Itu Tahun 2009 Dan tahun 2009 Bertepatan 27 Maret 27 Maret 2009 jadi di saat itu hampir 99 uh, korban mengalami korban jiwa itu menurut beritanya nah kali ini saya mendatangkan seorang yang pernah mengalami kejadian di saat tanggul jebol tersebut saya persilahkan nama saya uh, teguh hmm. uh, waktu itu memang saya tinggal di situ bintung itu dari kecil hmm, dari kecil ya. dari kecil pak hmm. terus uh, kejadian situ bintung jebol hmm. sebenarnya saya nggak tahu pak hmm. karena saya kerja pulang malam oh kerja malam ya waktu itu ya hmm. mungkin karena saya udah terlalu lah saya langsung tidur Pak ya Oh tidur. tapi maaf ya di saat itu tahu akan ada tanggul jebol enggak tahu sama tidur enggak tahu sama sekali uh -huh. Uh -huh. cuma istri kan mau kerja tuh Pak Oh uh -huh. si saya biasanya masak dulu deh jam 4 udah bangun uh -huh. masak nasi ya untuk persiapan dia bawa kerja terus buat mungkin saya punya anak ya buat makan anak ya hmm. dan saya eh, saya juga ya buat, buat hmm. keluarga ya. Buat keluarga ya. Terus menurut cerita ini saya itu dia masak cuman banyak orang pada teriak. Di saat itu pagi waktu itu subuh kurang 10 menit. Subuh oh, di saat subuh istri masak ya lagi sedang masak. lagi masak. Hmm. Untuk, ya. untuk untuk persiapan karena dia bekerja, bekerja. Ya, jadi masak dulu kalau pagi ya masak dulu sungguh, ya. Ya. terus nah, ah, ah, ah. kata isi saya itu banyak orang teriak oh di saat itu anda masih tidur masih tidur cuma dia nikmatin hmm. sendiri aja masak belum, hmm. belum bangunin saya tidur hmm. terus ada suara gemuruh gemuruh kata isi saya. Lalu bangunin saya. Pernah apa bisa nggak di, diceritakan gemuruhnya itu? Gemuruhnya itu seperti air yang eh, datang berlahan, banjirnya cuma nggak langsung, nggak langsung banjir. Lebih Lagi, arah sana? dari arah titik jompo. Nah, saya nah, lalu bangun saya seperti apa, mas-mas bangun, pak? Hmm. Mas. Hmm bangun uh, ada apa akan kaget nonton itu ya kaget. terus kok banyak orang teriak Udah, tolong tolong. Hmm. tolong tolong oh gitu banyak orang teriak ya terus uh, saya lari ke samping karena berdekatan dengan uh, aliran situ gintung uh, kontrakan saya itu oh waktu itu anda ngontrak oh, di, di bawah sekali ya di bawah berarti Kontrakan anda sama sama setu itu masih di bawah? Di bawah setu. Di bawah setu kontrakan. Hmm. Hmm. Di setu pak. Terus memang waktu sebelum saya kontrak, memang saya tinggal sama orang tua ya. Hmm. ya. Tinggal orang tua, cuma karena udah berkeluarga, akhirnya istri minta ngontrak. Oh anda di bawah, nah, saya di bawah. Lama nah, tinggal di sana. Pakat. saya kontrakan kalau enggak salah 4 tahun oh 4 tahun nah setelah anda tidur terus dibangunin dibangunin ya mm -hmm. terus saya bangun pak langsung pakai celana pendek sama kaos oblong gimana ke, ke perasaan itu di saat itu? Kau kaget atau Ka saya kaget sekali pak karena bilang saya kiamat okay, okay, okay. kiamat Soalnya... karena suasana gelap. Oh, gelap oh udah mati lampu oh -oh, udah gelap dan keluar pokoknya nggak e, mati lampu cuma e, suasana saya lihat ke arah saya itu itu gelap. Tetapi waktu itu belum mati lampu, nah anda ingat? Belum belum, belum mati karena e, <tuh> saya sempat e, kejadian itu saya kaget ini e, kayaknya kiamat, saya soalnya <tuh> apa tumben gitu, soalnya banyak orang teriak oh, iya. minta tolong, oh. nah nggak banjir banjir gitu pak. Saya langsung tiba-tiba spontan saya ngambil TV coba ke atas itu yang barang saya satu-satunya selamatin. Ditarik tarik TV. Itu oh, pada TV itu berapa? Refleks ya. Refleks saya. Hmm. Oh, TV nih. Uh, air gitu. Di saat itu air udah mulai masuk ke dalam. Belum, oh, belum masuk ke rumah, rumah, rumah saya belum. Masuk belum, rumah. belum. Cuman. Uh, dari sana jadi sudah terap Pak, dari oh, atas Oh iya, yang, karena ada pembatas, pembatas tembok Tembok ke air jadi tidak langsung, uh -huh. nah, langsung rumah yang tinggi itu sebelah sana ya Rumah saya belum kena ya belum. Hmm. Nah, Pas jangka waktu, ikutungannya per detik ya hmm. Per detik atau per menit ya, hmm. tiga menit lah ya yeah. Langsung saya spontan, saya ngambil TV, TV. langsung saya ke atas. Itu padahal TV berat Pak, kalau naik ke atas kan TV 24 in kan berat. Saya kayaknya nggak terasa itu, iya. tipi saking takutnya. Nah, saya, saya ingat itu, di sana itu naik ke atas, so, apa tanjakannya ke atas. Iya, tinggi kayak itu. tangga. Iya, tinggi itu, karena lebih di bawah. apa air, debit air itu ya ya terus nah, memang kontrakan saya dekat dengan aliran situ pintu iya ada, ada solokan ya, ya. solokan, hmm. batas. karena solokan itu sebenarnya air ya, tadi itu ya. dan yang kedua nah itu saya itu mas-mas dompet sama kalung saya tinggalan. Hmm. dia udah turun saya tarik hmm. jangan nah itu baru ya. air besar pak 1 detik gitu, itu hanya itu detik ya, 2 ya tarik, Jangan pak, mati, kamu mati, kamu nanti Saya bilang itu Benar pak Itu gue orang banyak mencuri, oh, Tolong, Tolong, pak, Tolong pak banyak Anda Nomor Yang... Oh, oh. Ah, ah, yang itu, oh. Oh, air itu besar sekali, tiba-tiba Terus, uh, itu... Uh, rumah sehabisannya kena enggak kena langsung, karena saya sedikit tinggi kan sedikit tinggi, enggak ah, ya, nah, terlalu rendah iya. dan aliran airnya pun baginya lurus oh, saya kan lurus. di pinggiran sini iya, iya, iya. karena ada tembok pembatas. ya yang bisa lihat itu ada tembok pembatas pembatas ah. uh, aliran air itu, ya, sawah itu ya. itu hitungannya berapa detik itu? Sa sampai air bisa tinggi sampai mana pingginya? Uh, itu tinggi pak, sampai membatasin gempakan itu maksudnya sesuai datar berarti rumah anda hampir sepapon itu pas uh, rumah saya kena itu banjirnya sepapon uh, ya. se itu pak oh hampir dua itu hampirnya ya, hampir, ya. hmm. itu saya kena bukan langsung kena banjir ya pak jadi kena ombak guncangan mentok dari pasar jumat Ah, ah, ah. Kan, oh Balik lagi, balik lagi saking ya. Nah, itu baru mau oh, air jadi balik lagi, lagi saking nah, uh, Ibarat ini, apa namanya uh, batu kerikil kecil ya, ya. ditumpahin sama air gentong yang besar. Iya, ya. e, itu jadi buat tembok-tembok besar pun kanyut semuanya rumah itu pak, sampai mobil nyangkut di atas pohon. Iya, ya. memang ada itu. Dan waktu waktu kejadian itu, setelah uh, anda terhindar dari dari maut uh, ya, maaf ya dari uh, dari bencana itu, itu apa yang anda rasakan rasanya di hati? Ya, saya saya sedih pak karena sedih. Uh, gimana ya orang yang saya kenal misalnya ya. tukang warung yang da, uh, baru hmm. dari, dari Surabaya ya hmm. malamnya kan malam Jumat dia pulang dari kampung ke dagang masuk dagang apa warung merokok itu ya ya udah tiada udah tiada nah uh, itu kan di saat itu anda uh, kena nggak apa banjir gitu apa kena basah basahan nggak waktu ngambil TV ya? Atau... Oh itu sebelum sebelum banjir saya udah belum kena apa apa? Pak. masih ya, maksudnya TV di apa kena air? Air? Oh nggak kena air. Oh nggak kena air berarti masih kering saya ya pada Saya di atas kegiatan? Oh iya iya. Jadi anda nggak basah ya? Ngambilin TV saya langsung di atas nggak berani itu turun karena apa itu? Udah banyak kayu, paku, seng gitu Pak oh, Oke, okay. berarti Anda alhamdulillah ya alhamdulillah. Begitu naik ke atas, air langsung tinggi. langsung tinggi Berarti tidak terkena apa basah di badan atau apa hmm. Terus uh, setelah itu, ya kan perlu makan, perlu apa, perlu pakaian Gimana itu pakaian? Pakaian sempat sehari saya ganti hmm. Karena... Yang dua jangan pakai ke mm -hmm. yaitu aja celana pendek sama kaos oblong itu Selebihnya keluar sebagian uh, hak, apa uh, ke bawah arus apa gimana Bukan jadi uh, sebagian itu ada yang di dalam sepatu mm -hmm. ya ada hilang satu itu terus uh, ijazah saya terus Oh ijazah kerendam juga Ijazah kerendam cuman ketemu lagi karena mm -hmm. uh, di laminating ya Oh di laminating ya mm -hmm. Jadi itu piring-piring itu, kalau seandainya saya nggak bangun, Pak, itu saya masih di situ, nggak dibangun. Dan itu saya mati, Pak, pasti karena apa? guncangannya kencang. Hmm, dasar, itu kan seisi rumah, itu kan uh, seenggaknya ada gelas, ya, ada, ada gelas, piring, dan benda-benda tajam, ya. ya, ya. Uh, pasti saya kena kubuk di situ pasti iya, masuk pentok bentuk ya. bentuk ke satu lumpur juga uh, iya dan juga pasti namanya uh, lemah itu kan ngambang semua ya luar iya. ah, biasa ya. Ah, ya jadi waktu itu suasana begitu haru ya bagaimana perasaan anda perasaan saya sedih oh. Perasaan sedih sedih hmm. sedih saja jadi terus uh, banyak ibu yang nangis oh. jadi saya ikut terharu pak karena saya laki-laki tapi nangis nggak uh, bisa mengeluarkan air mata aja nggak oh, okay. mm -hmm. nggak ngambil barang-barang yang ada di dalam rumah udah nggak bisa hancur semua oh. saya cuman nyari-nyari uh, jasa ya mm -hmm. uh, nyari-nyari yang bermanfaat ternyata ya hina saja pak yang melihat banyak timsar di sana. Oh iya pas harga uh, surut hmm. itu banyak timsar uh, nyari korban. Hmm. Hmm. korban yang ketimbun lumpur, hmm. yang apa namanya, kena bentur-benturan hmm. kayu yang oh, kayu. besar karena tembok, gitu, ketika oh, tembok Waktu itu tempat Anda uh, ada kayu-kayu apa, uh, apa, paku, apa. banyak pasti berserakan kuin-kuin? Oh iya, makanya saya nggak berani turun, hmm. uh, dilarang, hmm. sama tim SAR tidak boleh untuk turun, khususnya hmm. ya, ya, ya. Jadi saya juga bisa membayangkan ya teman-teman, bagaimana perasaan kita di saat itu Seandainya itu terjadi oh, Sama kita-kita Ya syukur Alhamdulillah Beliau uh, selamat Dan masih ada di tengah-tengah kita Jadi perasaan bersyukur ya mas Alhamdulillah saya selamat ya, ya. Masalah harta sih Bisa dicari yang penting Nyawa ini kan satu pak ya Ini hmm. susah Alhamdulillah jadi teman-teman Dia beserta istrinya selamat dari bencana tersebut dan tidak bisa banyak berbicara apa-apa karena saya ikut merasakan kesedihan di kala dia ber, apa bercerita tentang keadaan dia di saat itu oke saya rasa cukup ya, Mas ya cukup kita akhiri saja sampai di sini oke bagi teman-teman yang ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya Silahkan saja nanti Teman-teman bisa kirim ke email. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.